Oke selamat hmm. siang masih dengan pijat terapi mas Yanto Kali ini saya kedatangan tamu Dengan mas siapa mas? Edo. Mas Edo ya? Edo. Edo. Edo. Edo. Edo. Edo, ini tadinya jatuh mas ya? Iya. Edo. Edo, jatuh katanya udah 6 tahun Terus di sini memang ada pergeseran dikit Tapi udah dibawa ke tukang tulang Udah Nah Sekarang keluarnya kalau buat ngangkat mas ya? Iya, kalau buat ngangkat pegel ya? Oke okay, coba kita akan bantu release dengan mas repositioning Kita cek dulu ya Dekatnya mas? Ado sakit ini, nah, ya. ini? Nah, ya ini ya ini nah. ya ini ya ini cepat kita akan rilis dulu kalau sini mas nah, nah. ini sama berarti ini uh, ini bisa bisa juga golfernya tuh kena dia udah lari udah merempet, kan merempetkan nyampe ke sekapula so Oke, gak pernah picit ya? Lo nggak kayak gini loh, mas tuh Gimana nggak pegel? Ini ototnya, ini kena semua kok, nih. Nih, ini ke bawah ya? 100anteriornya kena. Hmm. 100anteriornya dari sini tuh, kena tuh. ini. Nah, iya. Ini, ini kan? Paling berat ya. ini kan 100 anterior, Mas. Ini 100 posterior. Terus nyambung Mas ini tuh. Ini. Nyambung. Hmm. Yang menggumpal lagi gitu. Pak. Iya, ini tuh ini nih. Hmm. ini badan tuh kayak berat ke kanan dia balik leher itu ya, udah parah banget sih kayak. Iya yang ngerasain situ sendiri. Saya, saya nggak, nggak, nggak, nggak, perlu ini kan yang, yang, yang rasanya nih. saya tuh kerasnya kayak gini nih. Nih, ini kan karena normal kan seperti ini mas atau Normal, kan gini nih, empuk dah, ya, empuk dah. Ini tuh. Hmm, harus ini, ini, ini, ini. Nih, nih. dari sini ini kan ini ya, ya. ini gini kan ini yang bikin pegel itu ini tet nah. nah ya toh dia nah, terari ke sini tuh Iya, eh. <laughs> oh. Semuanya merah, mas. Enggak ada yang enggak, enggak merah. Ini sebenarnya udah banyak laktat. Kalau masih sakit tuh ada. Ke jari kayak sedrung. Oke, okay. kan biasanya kalau diangkat sini, anu uh, uh, pegelnya di sini ya? Iya, ya iya. ini yang di release atau 100 anterior. Jadi ini yang rambat ke sini ini dirilis semua. Hmm. Terima uh -huh. Um. Mm hmm. lemes lemes setengah aja lemes oh dia kan yang ini kan sini nah ini kan dia tadi dari sini eh coba angkat nah enggak <laughs> ya, seperti itu prosesnya Oke, okay, cukup <laughs>